Di video de hoy vamos a aprender a hacer nasi goreng, que es arroz frito de aquí de Indonesia con mi amiga que tiene un canal de YouTube de cocina y a ver que nos explican. Ya yeah, jadi es. ini nasi goreng ala Atika. Mm -hmm. Yang ini itu nasi goreng dari kampung. Ini ada timun untuk lalapan, untuk hiasannya dan ini ada kerupuk. <laughs> Terus jangan lupa guys untuk subscribe dan like, comment, share. YouTube saya, Atika Septiana Laksmi alias dapur Atika. Terima kasih. Selamat makan. Selamat makan. guys. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. kita mau oh ada kamera ya ini sawi guys sawi sawi ya yeah. sawi ini <laughs> a la Indonesia sal ini, eh, uh, ah, vale. no. ini apa? Garam. Ya. Ini juga garam. Iya, sama. Kamu mampu lah kan? Enggak, gula. enggak, gulanya enggak? Ah, boleh, vale. mucasal. <laughs> <laughs> itu garam, kan? Oh iya, sudah, ya tadi. nggak pakai gula, eh. Gula. ini gula? Tapi pakai kecap. saya pakai kecap masak garam lagi kan <laughs> deh ves y aquí en Indonesia ya tienen el arroz preparado y luego lo mezcla todo en españa haríamos todo juntos pero eso ya será en otra clases introducimos un poco de aceite delumana <tose> no Hari hmm. ini udah banyak Ini Nih kayak gini tuh memang kelas mm -hmm. Wah wow, bukan nasi goreng biasa tapi kayak cantik cantik. Iya. Kita masukkan lonsang guys. Ini daun lonsang. bawang. Baun, uh. hmm. oh, Apa itu? Sawi. sawi. O sea, no me hubiera imaginado que aplastan el arroz. Aquí, o sea, después de echarle un montón de sal y de picante, le echan aquí, vemos, el maní, el dulce. Los ingredientes son gula, 13 gramos de azúcar, soya, dulce, que lleva más azúcar que, que soja. Y yeah. Tidak tak ya, chef masakan musuh, kurang asin, chef. tidak bisa masukkan musuh, Pak. Tidak bisa masukkan musuh, Pak. Tidak bisa masukkan musuh, Pak. Tidak bisa Ini sudah. Kami gestau ya. ya kita, osea, Maya diambilin. Ponel picante oh, no necesita ya. más Maya diambilin dulu. Biar kita tambah. Dia Gedor. Ini udah Pero pas belum untuk Maya? Buat aku udah pas. Oke. Okay. Tanpa ambil, garam Bro. udah pas juga. <laughs> osea, ini akuin <laughs> dulu ya. Se ahora van a separar en un plato lo que voy a comer yo y le van a echar más sal. Nggih, Maya diambilin. Ya. Ini udah cukup-cukup. Eh, ibu ini disuruh kasih rohiko. Oh, itu rohiko? Iya. Ditaruh. Apa itu? Minyak ikan. Oh, con pescado. Ini belum. Mm. Pare segeyasta. Pas ini. Maya cobain. Mm. Supaya kamu tahu orang Indonesia pasnya segini. Oh. <laughs> Menurutmu kasih nampas, tidak? Pasti. banget. Itu ya, kayak mamaku juga kok kok kayak gitu. Apa lebih asin kemarin? Lebih asin tadi. Gimana ya enggak oh. tahu sih. Ya, iya kok. Lebih asin tadi, malah <laughs> belum bos. Iya, belum kecampur kayak tadi, kamu boleh. Potong dulu ikunya, kok. Iya, lebih asin. Atau lebih pedas tadi? Aku suka ini. Suka el socarrat. Oh. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Ini guys, Maya sedang mengorek-orek bekas nasi goreng. Di bahasa Spanyolnya? Sokarat, tapi bukan bahasa Spanyol Tadi, oh iya yeah. Malaysia Tadi yeah. tempat yang masak paella Mereka kayak gini, gini Ini uh, hmm. Nasi goreng Ala Atika Dari desa Dari kampung Kita taburin ba Bawang goreng Cebolla frita hmm? untuk lalapan dekorasi ya para dekorar lho punya masal pepino oke sudah oke kita manggini sudah jadi oh sudah dipelet oke ya rekorn semua oke sampai lagi sampai lagi oh tapi nih yang nasi goreng endolito jangan lupa teman-temannya Maya datang ke Indonesia mm. supaya bisa merasakan masakan saya gratis jadi dipungut biaya mm. beli bahan-bahan ini kerupuk, renyah mm. Mm. ini ini dapat tepung pop bukan ya kurang tahu saben lo que es kalau anda makan keren temen -temen. kayak keren kerennya oh, aku kalau ada makan oh, aku bisa Lampu. aku bisa selesai semua Maya nanti. nambah terus <laughs> enak nggak lezat resos mantap aku nambah satu <laughs> susah ya ambil. kenapa ngambil yang besar sendok Oh ya yeah.